Alhamdulillah sudah disuguhkan di channel YouTube Lestari Entertainment vlog terbaru ini vitamin bahagia nih untuk warga Korongha. Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan ya yang diberikan untuk karya-karya terbaik nih dari Lesti dan Rizky Billar. Akhirnya persahabat vlog terbaru momen uh, di acara MS Glow persahabat ya. Akhirnya disuguhkan hari ini juga untuk kita semuanya. Ini vitamin yang sangat luar biasa karena di vlog ini ada momen yang sangat membuat kita happy sekali ya. Perhatikan, saat Papa Bilar ini nyamperin ke acara MS Glow persahabat ya. Menolasi gercap langsung salim tangan. Wow, ini sih menunjukkan bahwa Bunda Lesti adalah istri yang soleha dan Papa Bilar pun ini gercep merespon dengan mencium. Persahabat ya Bunda Lesti perhatikan, masya Allah. Pokoknya ini kebahagiaan yang selalu kita dapatkan, yang selalu kita rasakan. Hingga semua orang yang ada di situ aja tentunya melihatnya, masya Allah. Persahabat ya. Pasti tergagung-gagung dan salut kepada pasangan Lesti dan Bilar ini, menunjukkan keromantisannya, kekiutannya, masya Allah, mudah-mudahan langgeng, dan selalu bahagia untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Momen ini pun, persahabatan dari bos kembali oleh akun SB30. Ada kalimat caption yang dituliskan. Sayang, nanti kamu gini ya, kalau telat datang langsung nyamperin dan sunsun -sun istri, aduh, Masya Allah banget ya. <gifat> Mungkin baper aja pastinya. Dan banyak sekali bersahabat dia. Ya, tanggapan dan respon yang diberikan. Ada tanggapan dari dia, Anggera ini, mengatakan, Masya Allah meleleh banyak-banyak belajar sama mereka, tuh. Inilah Lesnar, selalu menjadi inspirasi dan contoh baik untuk kita semuanya. Yuk sama-sama kita support vlog-vlog terbaru Leslar mudah-mudahan masuk di jajaran trending kembali Amin Kemudian persahabat kita simak juga Ini ada vitamin bahagia terbaru yang diunggah oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadi miliknya Leslar dan tim saat ini persahabat yang lagi jalan-jalan Kali ini Papa Bilar dan Abang L Ini melihat di Jakarta Aquarium Persahabat yang melihat Putri Duyung kita simak Putri Doyung yang dilihat oleh Abang Fatih Putri duyungnya ini adalah Bunda Lesti ya Aduh, Masya Allah banget tuh si cantik Sang idola kesayangan kita, kebanggaan kita pastinya Bunda Lesti Bunda Bundanya Abang Fatih yang sangat luar biasa Tetapi bikin kaget persahabat ya saat melihat Putri Doyung berikutnya yang berikutnya adalah Bang Lintar persahabat Yang bikin kaget semuanya Aduh Masya Allah banget ya Bang Lintar ini kelakuannya ada saja ya <laughs> Kegesrekannya Ngikutin dari bosnya nih Papa Bilar Masya Allah Pokoknya kita happy sekali Alhamdulillah malam hari ini disuguhkan vitamin bahagia Langsung oleh idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Kemudian persahabat ya Kita lihat di ugan IEG Indonesia Ini ada sebuah info ada favorit male artis, ini ada Rizky Bilar dan Betran Peto, persahabat ya kita harus memilih Memilih Papa Bilar atau Betran Peto nih persahabat ya kita simak sebelumnya di kalimat caption yang dituliskan Selamat liburan, untuk mengisi waktu liburan kalian, yuk kita main pilih Rizky Bilar atau Betran Peto Dua pria ganteng ini punya keunikan masing-masing loh, tapi satu hal yang bikin mereka sama Ternyata mereka sama-sama punya suara indah dan merdu Wow, kira-kira kalian bakal pilih siapa nih Tuh persahabat, yuk ramekan di kolom komentar Kita tulis nama Rizky Bilar Mudah-mudahan ya Papa Bilar selalu menjadi idola kesayangan semua orang Dan semakin banyak dukungan support yang diberikan juga Kita simak para sahabat di kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat dari aku, Nena Uti mengatakan papanya Abang Fatih Muhammad Rizky Bilar Terima mudah, Abd Sanmat juga mengatakan Rizky Bilar katanya tuh ya Alhamdulillah Dukungan memang banyak sekali untuk Papa Bilar Semoga semakin berkah dan selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Ke kabar selanjutnya para sahabat kita juga mendapatkan asupan vitamin sebelumnya dari Papa Bilar Yang lagi-lagi Jailin Abang Fatih ya Aduh, Masya Allah banget ya Papa bilang mengatakan tak berleher Urah katanya itu ya, ada saja nih Kelakuan dari papahnya Nih, kita masih menunggu ya Momen Abang L balik jayalin papahnya tuh Kita doakan saja ya Mudah-mudahan rumah tangga lesar ini Selalu bahagia Dan selalu memberikan kebahagiaan vitamin Untuk kita semua setiap harinya Pastinya kita akan selalu Setia dan selalu bisa